julingan ini oh eh luar biasa ini. semangat Uli paling alih kau semigal agar pemuda ngebah punya ketang oh, seret Degang sepeda motor wow, seret. Bus petakon ya. hijau di jalan. dia. Di pura <laughs> oh. Nyah beli nih kedo. Ada kediri sren baru ada di kota di wandelan. Jangan balas. Bolong alih binan ini nih tengah kedang itu. Ini kedua merancang langsung nang. Uh. Oh. Ini banyak kayak lawar nih. Kedang muda-muda nih. -muda. <laughs> ibu ne ketekan. Hai ibu ne ketekan gue mau barak ketek di burkah. Deni ki ki ki. Aduh. Dia yang benar semangat gue. Yang Pian perkenalkan diri Yang Adan Tiang Yopen. Dari Bali dia, asal Ubud Siapa tahu, bu diki, di tanggal, tanggal, tanggal dari Ponor. Coba tahu pembudi Diki ring tanggal-tanggal seluruh Bukan Pokoknya banyak desa. Bu tanglat, tangan, tangan, pemudi yang yang masih tangan, lah, begitulah. tunangan tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, jodoh tangan, Terus terang tangan, tangan, saya memilih, tangan, tangan, tangan, Sekarang tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, Maskeran dia mau kudung, orang-orang mana besi Kenan aku kenal ini Ini dadong nih si kena peninggal dia kena ini masker Ini mau kudung Aduh Tapi kita menghormati yang namanya protokol kesehatan Karena Baru kita lagi terkena wabah pandemi pandemi ini lagi kepekan nih Ya, bagi kita Di channel pengargi yang ada besi yang ada betara tiang boleh ngigong di Bali ini aku semua di jalan-jalan di terus terang di jalan-jalan telpon jalan nyamu di ini ada kanak-kanak-kanak gitu loh ada kawane lumun untuk nasib lumun kediang orang gigel ini ayahnya main tenangin nih campur orang gigel siap abu gue ngiri Indonesia di Indonesia oke yes keduanya coba yahoo oke yang saya honor, sanggung ikan-kikang Yang taksu, yang dibusong Terus dia Oh, Terus ini ada kewah, terus ini Eh, 26, tiap Terus terang, itu yang kewah ini ini kemudian yang gue sakitnya mau ke ibu kede-kede kan kede-kede kan kede-kede kan gak betul pico di luong karena yang aku sebentar di rumah saya bikang lunas pahicau lunas rago ngedeh ngedeh ngepah ngedom ngede kede yang gue keke sukses liatnya di rago tempatangan loh buat tidak ada saya kasih terima kasih juga dari bapak kepolisian Babinsa, Binsa, Dibkat Timas, super rauh Niki sana pemahar kisahnya becik niki Halal-halal anggap pecalang Berujurumah ke sami niki Suksumo, sampun melendangan Lumecik niki, yang hidup Ketarung, masyarakat, bang sayang sayan Cepajak niki Jakat yang niki rengjuli Nah, debuk tangan dong niki Peduna, penampuh Masyarakat niki Tertib, ampunan sejarah langsung nih Upload foto jangan pakai dokumentasi pribadi mungkin eh, makin sendiri ngajak, ini sengeng Cucu nih kak retuk, polisi Singapadu niki Sekarang emang gampang pak nih Sekarang niki, sekarang Kopi-kopi yang pun, gaya gara-gara sepenuhnya niki pergi na ssn polisi Uli Singapadu, cucu kak retuk niki Hei, main hei, ngikal nanya Eh dengan ayah ciri hidup bertarung, Bang Sweja boleh pemarki. Tak ah, nah, bang. gratis <sampai> tuh <Hah>? gratis <Gatis>. <sampai> <sampai> gratis baru cidah satu kali 3 ada samra jauh orang cid gratis cik aku mau besul dengan orang manonur nage ya dong cik mau kacahnya ada kato cik orang kato lah adipan yang cik main belosakan ngatuh orang ayah ikhlas muntung ngatuhkan penitian dek dek kana tuh neneh sayo yang ditukar itu dimana lumutan tak tau orang itu oh itu yang lakukan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 Takon takon Desa Tanglan. Oh, takon. Kecamatan Probolinggo. <laughs> Ada Ako. Desa Tanglan Kecamatan Kusamba. Wes. Kusamba di Leo. Ayo so, Provinsi Jawa Timur. <laughs> <tuk> Bali. Oh. Wow, cita-cita pancen tinggi dah ngahne. Desa Oke siap kita. Kabarkan, kan beli kanon. Eh, udah udah dosa Nih, gacor. Terus segini, gitu, <tuk bicaro> Pro, <tuk> apa <bicaro> profesional? CNC. berapa budgetnya beli segini kita <tuk> beli? <bicaro> kanon jangan memikirkan masalah budget kita <tuk bicaro> karena... Zaman pandemi, kini, semua oh, ini lubang ayah itu yang bersubsimu saja. Oke, oh, makanya dengar, jangan memikirkan masalah budget, jangan memikirkan masalah honor. sesari hmm. yang memiliki hanya memikirkan pentas, maka memikir honor. Sekan, sekan. Sing, mikir honor. sekan. sekian, papan Saya mikir honor. Saya mikir honor! oh, karena oh, honor kan ada oh, oh, memikirkan oh, <laughs> bagi oh, oh, oh, oh, Sing oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yang ada duduk tiang dengan rendah hati, tiang tunas yang tanwenten, tiang jantos itu yang segel? apa yang tiado? iya, aku ngecis, nanti gitu nanti gitu nanti hati, nanti gitu saya nak marah, dong ben, makanya luar biasa ini pun walaupun suasana corona ini ngangin masker, nih yang terus tuh, lu ada prokondol, kesehatan Protokol, Protokol. Protokol pakai masker, ya. cuci tangan, How? cuci tangan banyak bersih. Tahu, bakal jadi dari yang namanya virus-virus. Saja jadi ke restoran cuci tangan banyak bersih. bersih. kok bahkan ke ATM cuci tangan paling bersih. Sekarang makin di, ke ATM cuci tangan paling bersih. Muncul ke ATM cek saldo bersih, bersih. Telah tabungan. <laughs> Jadi nah, kan jaga jarak perlu masih Cang jadi dojo mau makan Cang jaga jarak Bagaimana? Oh jadi ini B jak pinang, B jak sayur, bentul, hmm. B jak tahu gitu. Jaga jarak terus Kau bisa ngamak-ngamak, itu mau kental ada nih Jadi okay. liu belum kena imbas Terus hmm. yang ngiki ampura di sayang uput yang ikan ini Oke Dia waduh okay. pilih macet kolamnya lele mau <laughs> di sini. Pidang di uput nih, berwisata di abeng ada swing Jadi swung <laughs> Oh, di kada nak kamu jadi kita harus kembali. Liu nange ya, pila oco loncing karena coronanya lancang, terus? kamu nggak bisa lancor. Ya, karena di close. Ya, open ikan. Makanya gitu. Ada dinye open. Lu ada lancor open? Lu cang lo lekat dan cang mau open lahir muda, bidadar. Jelek, jelek, jelek. Lekat muda tidak lagi dulu. Open. Arti ada lancor jelek. Jadi itu open, open, open. Tekan op dan pen oh bahasa Inggris, oh bahasa Inggris, no, ini, arti apa arti oh, artinya mati sekali, mati pen, kok <laughs> mati, mau pempen, semoga hina, semoga hina dulu, semoga hina, semoga hina dulu, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga hina, semoga Kena kebat kebat apa jenang mengikuti aemetan hmm? tadi partai agung bapaknya iya tapi kami megang silat dikamah tadi agung bapaknya iron iron iron soaksanjo ketiabin aemetan saudara ketiabin plus lumare es apa arti aduh arti nih dosa kesana soaksanjo oh kelesan kelalu nih Lumaris? eh lumaris. supoises satu <tipun> jam plus oh masih ngajar, senjata Bapak Ancang, dadi, memek di Rangno. Memek keras, Aduh. orang. kan luar biasa, penyangro luar biasa. Suk Langsung yang di, dijemput di batu, oh, Batu oh, nungul. Keputnya uh, pake mobil yang Meriki dekat motor Ngomong jalanan mobil buk Apa santis tak? Luar biasa dekat motor soket kayu di jalanan Perjuangnya untuk nganyah Meriki luar biasa Soket kayu mengusianan Tekot Riki nginyang nak ngempak punya gedang bangklu Pidang, manggung besi besi bentong di Ya, semangatnya punya ya. gedang fresh oh. segar wakil lihat, lihat dikirin banyak banyak meneh meneh meneh meneh yang paling waneh paling rileh hendio oh. uh, uh, uh. saya gak ikut ya dia <tuk> gak ikut Cang dia hidup benar cici nyah cem hanteh, koneh ah segera si harus nih punya kendali suksumane wajah mikir ya begitulah <tuk> Bagaimana cara-cara kali kewah? Jojo kencahkan ini pun... Masih ngecah ini Masih yang ngecah di WC itu pun keren Di wandaranin Kenapa ini di belakang ngecah dan itu seret Suatnya ngecah nyumak yang iya di bak WC itu huh? nyumak ya seret Galau, Cang Galau! Galau, sebet kenapa ini? Kenapa nih? Kenapa gak ada cedoknya ini? Masih bisa cedok? Bisa cedok, tapi nanti apa yang mau mandi? Apa yang mau Aqua Coba jangan kasih gini-gini cerit Gimana-gimana nih? Kau Tapi dengan api yang karena sering ke Nusa, Benjang, atau bentuan, bisa Kalo nanti rejeki, Benjang bisa mendikit yang balik Kasumah, yang cedok seperti itu somong sih cuma ginapa niat serius dong ke dok Kenapa Ternyataan aku. Tapi sekarang ya dua misi gelas aku nih terpaksa ya net lah. Bat net punya nanti kabur. kedua <laughs> asal ada aku nah, bisa ya, melihat nempuh gelas aku nih klo saya dua jangan <laughs> nih <laughs> kemana. Okay. Okay. Ya. Karena pemulung dilarang masuk. ini gitu pasti dua gelas aku aja. <laughs> <ben> <laughs> Makanya <laughs> <laughs> dua patuh ayah patuh larang <laughs> Cen nang nang iki tapi sing misi watang-watangan sih sing bangki. Sing misi, sing misi, kan jujur akhirnya terus terang. Lebih baik sing misi, Bang. Adik ngerti? Cak troma cak. Yang kaya sing apa duwe enten bangki-bangki, Hujan-hujan ujang sing bangki, ratu. Sing bangke kepu, nang nang nang Kan kon iki bangke watang, matah durusan eta. Bangkiu nah, nang, nang nang ya utek ujang ning guni nglicit kan bangke udana. Terus kui ni bangke matah durus amah kedang. Kene bangki. Asik. Hahahaha Berarti kalah aja utang Saya ingat bangkes Saya kalah ini itu gitu Ini ini Dia Oke, terus nanti anak lagunaan ini banyak-banyak Ini namanya ini mancang masih sinyal dan masih biru nyent, tidak dong, tidak dong. sih kawan kita ada orang pindah ke sepanjang digendeng Amanda Manopo, dong. dia berapa? Al Limbara. ini cewek-cewek pernah. Al Limbara. boleh dipertanggani, cik digendeng, apa saja sih. oh yang baju biru itu lo, alo. ah, baju biru, cang deman yang cewek baju biru Pak kan? karena warna itu menunjukkan arti, arti enggak? baju biru, biru bahasa inggrisnya apa? Blue. <laughs> Blue, blue, apa tuh? Blue, blue, apa cewek tu, baju biru, otak kan langsung kita blue. Blue, oh, cikaluan si blue, warna biru. Gey, alo, baju sejuk, biru, warna yang sejuk. Bajang ya? Kayak bajang, bajang, Nak bolong. Gey, masih bajang, anak bolong. Gey, baju biru, bajang, anak bolong. Bajang, baju ya. biru, baju biru, bajang, bajang, Duit, baca pajak baca duit, baca duit, baca duit, baca duit, baca duit, biji biru baca duit, baca teringat aja duit, Ada apa? Timpal duit, di kampus? Oh, duit, kuliah ya kuliah? Di baca duit, baca duit, baca duit, SMK, SMK oh duit, baca duit, baca duit, baca duit, baca duit, baca duit, Diunut? duit, baca duit, baca duit, baca ngude kampus kok eh maksudnya sebelum pandemi kan diunut karena pandemi kan ya nih kuliah di war mandewang bol uh, bol al jurusan kami jurusan orang-orang yang kuat kuat dan jurusan akuntansi akuntansi akuntansi itu orang-orang yang kuat ini datang kuliah di akuntansi karena akuntansi ada temen apa deh akuntansi akuntansi aku mantan yang tak perlu kau tanyusi Aku mantan, dan tak perlu kok tanyisi Misalnya dia botol sama hara Raiby, cacubur dia cacubur dia <laughs> cacubur Lu Kan kita sedang broken soal makanya Makanya yang Miki hamil liburan Surat yang sedang broken in my home You know? Because my honey... ...pleban kulo <laughs> <laughs> Makanya yang main tak boleh traduhi, alo? Yes, Papanya, ya bapaknya... Ya kawang santi <laughs> Terawat <Terus> di balang <laughs> Bapaknya jangan sate, Kau tahu Jawab, kau tahu ya kau tahu, Ya Ya, ya. Ulang Dia onya di, dia oh. ya, di besoknya naik Ini semangat sana ya Jawab, kau tahu ya Ya. Last, ya Ini di ya, Di olas Bapaknya <laughs> jangan sate, Kau tahu Karena ya. aku pengen tusuk panggung Pulau <tuk> nih, di, burung, di Kau tahu orang jangan Jangan curang gitu Tusuk Jadi burau orang gitu Pura kan kan tusuk Kau takut padan cara ini lepet Lepet lepet begitu lepet lepet orang lepet lepet lepet tapi kalau duit mau kenal sama Aa Anggota cepatnya bocor, enggak bisa. Cuma dua belas Juli, udah picis. Ngeri pengalaman zaman, cok. Ah, zaman now yang kayak yang jangan bilang dia jangan ini ini eh, eh. Weh, eh, eh, eh, Nanti! yang bisa sama sampai ini nanti uh, uh, uh. <laughs> ya, si tawang, jangan orang di Indomaret Setiap <laughs> <laughs> si orang terlalu negatif uh, tuh Cang gak, ngorto, bos ngorto, kan mau uh, uh, uh, uh. ya, Nanti di polon ya Polong? <laughs> apa? IG -nya. Ya, di polong IG, ya, polon, IG nya ya Cari Udi Sengeng ya nanti kalau gek polo well, nanti gek tak blok. Bek, nanti. Bek, bek. Bayar, aku juga ya. Punya Instagram? Punya. Instagram di JO, di WA. <laughs> di, jo, di, di, WA. di JO Instagram di WA, di Instagram ne di YouTube. <laughs> ini lu balik man, jangan di ini ini balik ke di jalan pasti bajang, dibuka. jonglo wih, ada lawak kita. ini. kalau cewek. Kek, kek, kek, dapat bonus di orang itu Oi ngomong mesti ya, like dan subscribe YouTube channel Banjar bisa mau sekarang, saya dari pergi, kok? Eh, nih ini, apa sih?" Ini? Oh, apa, raci ini dengan tetap, dengan itu cara yang gus, oh, roh, pun, <g benchmark> oh, jam <torm mutta uppitus> oh, Ternyata kuluk ini sakti. Kau pergi ke dunia kuloni. macam macam macem, -macem tawancu bukan sembarang kuluk. Iya e. itu, itu adalah tiga dari sang yang SpongeBob. Wow! <tuh>. Oh, wow! Oh, wow! Oh. Wow! Nah, nah, oh. ini Wow! Wow! ini Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! tugas dia Wow! Wow! ah oh senyirin karena ragu jadi mantita menteri tapi nanggil ke karena kepatian mirip ada aku, mirip kalau ada bahasan aku ada konde nanggil nanggil, menjalar kalau deh, saya sana, no pade, toas mau gunonya, sekarang mau guno, sekarang mau guno Palu bagus sih, dua hari di tiang saput bilang sepedal Palu ora tuh, iki stepan sedrok sih, gak sang, dua hari di tiang para keratuh sekarang kali saput seego nyangger harus pedal paling itu, itu cedok sedrok sih, itu, buas pedal Palu bagus sih. Arnu sat kuran direpak tua yo to mije bau bau bau kalau terus terus Ibadin, Aku mau bau orang mau bisa orang tapi susah manis waduh dado, aku iya dikibas lepik kari <laughs> Nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, Tapi nggak, busana nggak, tapi nggak, nggak, ku nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, Jinak, nggak, nggak, nggak,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 yes good aduh, malam. adik ini <laughs> <laughs> Sia, aduh patih jangan ah patih gusti ini sehari-hari ini nih kepala sekolah SD oh ya ah, ah saya lewat zoom pak guru ah, ayo kita gimana ini paman Nah, serius nih? Chai, bah, serius, jini, bah, jani, Memberikan contoh, nah, contoh jadi mau ke sana, tapi kamu akan saya, Apa, aku nampak. Masih, aduh nampak sing ada pelik aduh di terus terus terus Ampun maru dengan kadir konang jagat berdiri. Saja nih, ulian belih pengalaman itu jadi biu-biu oh tuh nih anak produk ibu nih yaitu aduh gelap